baiklah sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini kami mereka menyuguhkan info info menarik dan pastinya kabar spesial dari Lesti dan Risti Bilar di kabar pertama persahabat, ya untuk informasi buat warga Konoha yang belum isi form formulir SCTV Music World 2023 yuk voting tahap pertama sudah dibuka semangat untuk warga Konoha kita semuanya voting Lesti Isi form vote SCTV Music World 2023 Link vote Itu ada di SCTV persahabat ya Di akun Instagram SCTV Sudah di up untuk linknya Kalian tinggal masuk saja Langsung isi formnya Kita dukung Bunda Lesti Semangat untuk kita semuanya Mudah-mudahan Lesti Kejora bisa mendapatkan Piala penghargaan Di ajang SCTV Music World 2023. Kemudian juga persahabat berikutnya kita lihat di sini ada postingan dari Bapak Bilar sore tadi, idola kesenian kita Rizky Bilar ini melakukan podcast persahabat dengan Bapak Chandra Putra Negara, Masya Allah Apapun yang tentunya dibahas, apapun yang dilakukan, mudah-mudahan lancar, sukses, dan semoga tentunya ada kejutan baik yang kita dapatkan karena pembahasan ini mengenai sosok Rizky Bilar yang sekarang menjadi seorang pengusaha. Kita dukung dan kita support yang terbaik untuk Rizky Bilar Mudah-mudahan sukses bisnisnya Mudah-mudahan tersahabat yang semakin banyak dukungan Support yang diberikan dari orang-orang baik Orang-orang yang tulus mencintai Lestor Family Makin bangga persahabat? Bapak Bilar, kali ini circle-nya memang keren-keren, luar biasa Orang-orang hebat, orang-orang baik Bismillah, mudah-mudahan kejutan yang kita dapatkan adalah kejutan bahagia. Amin. Kemudian, persahabat selanjutnya, ada momen spesial cute banget nih saat poskets dengan tentunya Bapak Chandra. Tiba-tiba, persahabat ya, Bapak Bilar ditelpon langsung oleh Bunda Lesti dan Al-Fatih. Masya Allah, baru saja ditinggal kerja sebentar, persahabat ya. langsung video call anak istri itu. <laughs> Ini cute banget dibucinin Al-Fatih lagi aduh Masya Allah Dibucinin langsung oleh si El Apabila mudah-mudahan sehat terus Dukungan dari seorang istri dan anak luar biasa Kita simak juga bersahabat Begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya dari akun Dinda Sinta 768 mengatakan Masya Allah jadi ingat dulu koko ini waktu kemarin beliau itu malah ngasih support keduanya bukan menyudutkan salah satunya semoga selalu dikelilingi orang baik ya leslar Amin Masya Allah ada juga persahabat jawaban tanggapan yang diberikan salah satunya dari putri ayu 12619 Iya benar, salah satunya orang gak menyudutkan itu Ruben Onso, Nazar, Mamaiis, Dahlia, Kuyakuya, Sumargo, Raffi Ahmad, bahkan WA dibales sama Kak Bilar, kok para normal mah Marijan aja bilang Gak bakalan cerai dan bakalan baikkan ini cuma ujian, tuh para sahabat, ya. Jadi untuk warga Konoha tetap optimis, semangat, dukung keduanya Kita lihat juga para sahabat, komentar berikutnya dari akun Firah di 245 Masya Allah Abang Alfati nggak bisa jauh sama papapnya Gak sabar nunggu kira-kira pembahasan apa ya Semoga makin mengalir berkah rezekinya keluarga leslar Amin semua menunggu kejutan podcast antara B dan tentunya bapak Chandra Putra Negara Semangat terus untuk kita semuanya Kemudian juga persabat informasi banyak sekali ya Yang bertanya Untuk pesan rendangnya ibu Rose tersahabat ya ini lagi dipromoin langsung oleh Papa Milar. yang tentunya ingin pesan kalian langsung WA aja pop Dance tersahabat ya untuk order nomor WA-nya sudah tertera di postingannya Papa dan semangat terus untuk keluarga besar Leslar mudah-mudahan tersahabat tentunya berkah barokah lancar usahanya kita selalu mendoakan yang terbaik. Buat idola kesayangan dan keluarga besar Dan selanjutnya juga persahabat kita mampir ke uganya Kanurul Satu jam yang lalu memposting foto terbarunya persahabat ya Masya Allah ternyata Kanurul kangen banget rumah Bintaro Dan tentunya saat ini berada di rumah Bintaro Masya Allah Mudah-mudahan sehat juga untuk Kanurul, orang-orang baik mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan. Kita juga masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Di TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dan berbahagia dari Lesti dan Rizky Villa. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.